baca nih di, di, dika dika baca, di. yo lagi aku tidak tahu soal yang ke hand <tuluh> nah terbaca aku kan? no sian Eh, sudah lah si Helen, eh, Helen ni maknya Rica eh, eh itu, mak nah, jaki eh jaki. Jaki. Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 96 halaman adalah 4672 Ternyata terjadi kekeliruan, ada satu halaman yang dihitung dua kali. Halaman berapakah itu? Nomor-nomor halaman buku W96 halaman 4672 ada satu halaman yang dihitung dua kali jadi ini nih sebenarnya deret Arif Matika 96-nya N-nya 4672 ini SN Nah, kalau nomor halaman, ini otomatis bedanya 1, ya. Itu baterai juga, Gigi. Gitu, disuruh menyiapkan. Sudah banyak baterai, 100. SN sama dengan N per 2, 2 tambah M1 kali B. Nah, itu rumusnya, ya. Nah, jadi kalau dia 96, N-nya 96, ya. A nya nih kita tidak tahu nomor-nomor halaman tambah 96 kurang 1 bedanya otomatis 1 nih. jadi 96 bagi 10, 48 2A tambah 95 nah ini ujiannya 4672 ya, totalnya nih tapi ini sebenarnya nah, kalau 4672 dibagi 48 berapa? Oh, oh, kali oh, oh, oh, oh, oh, oh, 352 oh, berapa oh, oh, oh, oh, oh, contoh coba ada Tidaklah. Bilang bulat ba ini. 4672 bagi 48 dulu gitu nih. Ini nih memang 4672 ini kemungkinan kurang siko apa kurang berapa ini musuhnya tuh. Karena kan kan ujar salah satu halaman dua kali nih kan. Nah, ini nih nomor halamannya berurutan apa tidak? Kalau dia berurutan, dianggap satu. Kalau bedanya, kan, nah, empat, empat delapan kali sembilan, empat puluh enam, tujuh dua, empat puluh delapan, empat, tiga, dua. Lima. Tiga, dua terdeksi 8336 nah ini Hai uh, gara-gara Jaki ini 16 sisanya itu rp <susanya> 16 nih Nah kemungkinan ini Nah kalau 16 ada kan pilihan dengan Oh, aku ada. Jadi, dia ngitung dari satu sampai ke empat puluh delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, terus, saya eh, di jumlahnya sampai. Sudah Sembilan puluh, Nah, tapi pasti tengah-tengah angko 16 itu. Dia dua kali ngitung 16 tambah 16. Mestinya kan yang lain sih kok kalau kan? Ya, nah itulah namanya ini sisa pembah sisa bagian, sisa itu. Ya. Yeah. nomor. Tebayang enggak? Ini nah. matika aneh nih. Deret aritmatika. <tuh>. Oke, lanjut deh. Nomor 52, eh. Reza. Reza, ya, lanjut Eh, nomor lima dua. Eh, raja, baca hasil dari 2 min Tiga, eh, dua pangkat min Tiga dikali 2 min Dua pangkat min Dua, <tik> nomor lima deh, antara C sama dengan dua. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, min eh, min eh, eh, min Aku bilang, "Gue super dua kan? kali dua kali nggak kali gue mau kali tau, kali mau nggak tau, gue mau nggak tau, Angin jempol ini apa? Jempol apa, Kak? ngejempol tapi dikalah. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Tahu. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, hahaha nih siapa emaknya sih ini Caca siapa Yulian itu gila ya kecil Skydick sketsi tak tahu. gamer kakak kalau halo jembal dulu Jo. login lah kami udah puasnya Capa dong enggak ke dina CL ya Kedinasan, alif, <tuk> kali boleh sujud. Mahal, mana kak? soalnya sabar lo screenshot dulu. Wow, nah, biar Screenshot. biar rumah Rudy. Nah, 5 tiga. saya belum baca. Dika, Dika, Dika. oh, Dika, Dika. Yo, lanjut, oh, oh, Hai Kakak dengan masker Rudy Rudy menabung pada sebuah bank sebesar 800.000 dengan bunga 25% setahun jika tabungannya sekarang 950.000 maka lama ia menabung adalah berapa ya kita dapat dulu nilai bunga nih 950 kurang 800.000 150 10.000 ya. Ya. Nah, 150.000 nih, ini ada rumus kemarin kan. Jadi tabungan awal dikali persen bunga dikali lama nabung dikali persen bunga ya. Eh. Nah, tabungan awalnya 400.000. Apa? lama menabung nih belum tahu berapa? Karena dia bunganya per tahun. Nah, persennya 25 ya, per 100. Nah, ini kalau dicorek kan 8000 dikali 25 tuh 200.000 ya. 200.000 tuh dikali berapa hasilnya 150.000. Nah ini kita coret. 15 dengan 20, FPB-nya berapa? 5 kan? 3 sama 4, jadi kan? Jadi M sama dengan 3 per 4. Ini dalam satuan tahun. Ya kan? Ini satuannya tadi. Kalau soal kita, gitu, mintanya dalam bulan. Jadi 3 per 4 dikali 1 tahun 12 bulan. 12 bagi 4? Tidak. Jadinya 9. Oh, salah. Ay, nanggung. Jangan mulan, ya. Yeah. Ayo Kak, raih kakak terus. <laughs> Takatorial. Tolol, dentenglah yeah, yeah. kagitu. Apa? Oke, okay, oke, okay, bentar bentar. bentar. <laughs> Takat. <laughs> <laughs> <laughs> Tadi amboi Bu Didi kok. nah itu ya ya sabar ah. ada di WA eh? kak yeah screenshot pensat pensat oh ya Allah detail pun terus <tuh> oke okay, 53 ada yang minum nggak lanjut siapa belum baca, baca? baca? kaitchan aku baca Pira, dika Pira. Dika. Dika. Dika. Dika. <laughs> jaca, caca siapa caca Mozart, Moza. Ah, Mozart, Mozart, Mozart, Mozart, Smppm. masih malu-malu bacot. Ya, sudah, balik bandar. masih aku, Eja. aku, metodis, adik, adik, balik adik, adik, sini adik, adik, adik, yang paling adik, adik,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 Be kurang 3 tiga kan? Okay. loncat loncat oh. 3 oke, 13 4 oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, 6 oke, oke, 6 oke, oke, oke, kurang 2 kurang oke, oke, 2. Nah, 2 Enam, eh, berapa Bilipo. ini? namanya deret bertingkat, Oke okay. bertingkat which yeah. tulis dokter <laughs> memang dokter memang resep resep eh? resep pinter berarti berarti berarti berarti berarti berarti berarti berarti pab dia selowe lapih ya is gimana apa itu gimana am anjing buat jo enggak tahu nih berapa game ih <tik> pamer malu asak eh gampun ajalah Kak keluar-kelar Kak iya kick we kick kick yakki main apa ya gas Kak main aja aja lagi ngepusnya, akhirnya laca main popol. Laca main popol ngepusnya, kenapa? Nope, kamu masih jauh head, jauh head beban. Ngomong kayaknya jauh, rasa kentang jauh head. Gimana tadi? Nggak makan dengkosh malam, Dika. Nah, namanya peso, loh. Ya, bebas. Ayo, pep, pep, pep, Kakak, ya, gas, ya. nah 55 ya aku aku dika dika gas, gas bentuk sederhana dari dua kali dua pangkat dua x 2, 2 kurang ek, kurang 6, plus, pangkat kurang x kurang enam plus eh tambah 5 x pangkat dua dikurang lima x plus eh tambah 10 adalah C. Dari mana tuh jalannya? eh udah setelah aja ya. Oh, kalau tidak salah benar, arti Kumpulkan dulu dua x kuadrat sama ek kuadrat. Kumpulkan ya, dulu ek kuadrat ini. Minimum kuadrat minus x minimal x konstanta sama konstanta minus sama 10 Ya, dua tambah lima berapa? Tujuh kan? 2 tambah 5, 7 Min 1, min 5, min 6 Min 6 tambah 10, 10 kurang 6 4 Nah, jadi 4. Nah, Salah, Dika Jadi, kelompokkan apa e Kelompokkan Suku, sejenis Suku sejenis Aljabar aljabar ya kan dokter memang beda guys baik maklum dokter, edak. ya dokter ya Oh, wih belajarnya aneh iyo memang beda ke dinosaur TL <laughs> TLisme Hai oh Dika gabut Dika. kursi gaming Pus Dika Iya, pamer-pamer <laughs> rai. <my> rai Pamer. Datang <laughs> semekokan soal? Nomor berapa nih? 56 ya? jadilah. Targetnya berapa? Kak. 10 10 10. Hmm. tanggung habis kelah hmm. kan, eh. Gue suka kayak ya, lu pasti nggak habis lah ada apa habis lah ada apa, apa anda sengsara kami senang <laughs> memang pinter pinteran kawan aku nih kau ide ya nah ini nih apalagi sedikit si bu pinteran gue udah ambis nih ya? nah nomor yo siapa baca? rejak belum yo ada nah. aku yo Simpulan penyelesaian dari 5X dikurang 20. Nah, apa ini? Apa ini? 5X dikurang oh, oh, dari sama dengan 40 plus 8X. Kurang dari sama dengan 40 ditambah 8X. Untuk X anggota bilangan bulat adalah? ya Jadi ini pindah sistem... Apa nih namanya? Nih? Sistem. Persamaan Bion. linear. Satu variabel. Tepatnya kalau ada tanda kurang dari sama dengan berarti pertidak. Tidak. Samaan. Atau PT. SLV. Nah, jadi kalau prinsipnya PTSLT ini kelompok ke dulu 5x-8x 40 plus 20 ya. 60 sama dengan kurang dari sama dengan 5-8-3 berarti 20 nah, kalau nak kita pindahi x-nya berarti lebih dari sama dengan minus 20 jadi minus 20, minus 19, minus 18, dan seterusnya. menjadi okay. tak hingga nih. Oleh dia di kanan dari minus 20. Okay. So PT SDP ya. Yeah. Woish. Perfect. Perfect, bro. Apa yang perfect coy? Raiwik Jackie. Rai Jackie perfect. perfect. Ngapa bis? Raiwik Rai udah perfect, Nen. Aye, sakit perut aku coy. Banyak makan cabe, yuk. Masuk Nah. Nomor selanjutnya. Yo, siapa? Kuwa diadika. Yo, Yo, Dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak yang siswa yang tidak senang matematika maupun maupun fisika adalah Nah, ini buat bed dulu diagram V, nih. Ini diagram V, nih. Semestanya, totalnya ada seratus empat tiga. Ada terus nah, yang kita datangi, MTK, sama. Fisika kan? Nah yang senang keduanya, tengah-tengah 60. Kalau MTKB sebenarnya 5 kurang 60. 35. Fisika B87 kurang 60, 27. Nah yang tidak senang keduanya di luar. Nah cak mana di dalam kota ini? Totalnya 143. Jadi 35 tambah 60, tambah 27, tambah x nah sembilan lima tambah dua tujuh berarti 21. puluh satu iya ya kurang seratus dua puluh dua gampang kan 12. easy 21. lemon squeezy. ah jadi jawabannya ya gampang ya eh. Wey, gampang yeah. kan. Memang gampang. Oke, okay, itu Next, bira baca siapa? lah makin cepat dibaca, makin cepat selesai. Baca bira, dikali, dika, dika. kakek, kakek. kakek, belum nyampe rumah, masih di luar. lah yang lain dulu, be baca. Oh, nyampe di mana? Kalak, calak kalak, nyampe rumah. Nah, rumus mana? sudah, baca -baca rumah. <gir> sudah kebala, be, aku, Nah, rumus fungsinya adalah. sudah <tipasuk> Baca grafik. Cara cepat Ui, ya. Cara cepat kawin silang yang atas 6 yang satu kiri menurut yang sama 0 variabel y eh yeah. sumbu y variabel x oke okay. habis tuh konstanta itu perkalian tipot jadi CNI min nih kan ada di sumbu e kan Ya. Gajokin lagi. apa Keluar lu Gajokin lagi. Yo. Nah, 6 ini di Y. Berarti 6 X. Habis itu perkalian ke titik potongnya 6 sama min 2. Kali ke 6 sama min 2. Min 12 kan. Nah, ini kecil ke Bagi min 2, bagi min 2. Oke y 3x 6 3 y 3x 6 D jadi jawaban kan Oke, Itu untuk nomor 5 5 8 Lanjut eh nomor 59 eh Ya Ya bacalah siapa Ikra bismi rabbikallazi khalaq Alakal yang kita namin alak. akro. No. Alami alam kolam. Mana? Lanjut tuh. Yo lanjut yakin. Naklam. Tunggal lagi Walelah eh belajar MTK, belajar agama, paripurna kan kamu. Masyaallah. Baca enggak? Alhamdulillah. Subhanallah. Oke. Kita sistem persamaan x kurang 3y 1 dan x 2y 2 adalah x dan y. Nilai 2x 5y adalah eh -5y adalah nah ini kurang kurangi baik, jadi X min 3Y sama dengan 1 X min 2Y sama dengan 2 kan? eliminasi ye. min 1 sama dengan ya. Y, Y nya jadi satu X min 3 dikali 1 sama dengan 1 X nya 4 jadi, sudah dapat X nya 4, Y nya 1, 2 X min 5Y dua kali 4, 8 min 5 kali satu 8 kurang 5, tiga C, jadi jawabannya easy, easy, easy kan? Easy, mudah, easy. Ya. Yo, mudah. Ya udah. Udah sekali ya pribadi. Jadilah lah, soalnya Nang nambah. apa? Jadilah tambah, tambah, lima tambah, tambah, tambah. boleh lah, besar. Itu tetap udah perfect kak. Boleh lah. Muzaffirah 9 Saad Nik kan ini ya? lagi belah 10 soal pas sudah Ini solo tambah tu. tambah. Swolu, ya tak? Ya baca, 60, 60. Okay. Nah, 60 baca. Kira coba baca, biar. lah. luas bangun ABCD adalah Eh, nih baru nak baca. Oke, kalau sempat baca, diktik Ya mana, Fer? <SILENCIO> Ikut atau berpendapat, passing lah. Ini kutebak ini eh 500, eh bukan, 568. Itu ada bangun datar apa bae. Nah, kita nganalisisnya <SILENCIO> tuh ada trapesium trapezium dan segitiga nah situ -situ. trapezium segitiga kan itu <tuh> jadi apa dulu nih Nek, cari luas trapezium misalnya nah trapezium nih titik sudutnya apa ya A B D E A 16 14 nah, cuman belum tahu nih BD sama DE kan. Uh. kalau yang segitiga BCD, lima sama tiga lima. BC-nya 15 CD-nya 25 kan. Uh. nah ini Pythagoras uh. ke, BD-nya dua puluh nya kan. Uh. Kalianlah pernah disuruh apalan triple Pitagoras belum? Tau, tapi belum, Kak, jalan Pernuh. Pitagoras pernah. Jalan jauh pernah. Yo, jadi kalau ya, tidak. kalau ada apal, ya terpaksa nah Cara panjang CD kuadrat, orang BC kuadrat. Eh. Oh, ini tahu aku. 25 oh, kuadrat, tahu, kurang tahu, 15, tahu, tahu, tahu, tahu. ya kan? Oh, tahu juga. Yang ini ditambah, Kak. Yang ditambah. Kalau ini yang dikurang 400, akar 400, 20 ya. Kalau ini soal keberapa? Inilah sudah 10 soal. 7. Oh, Arsipnya ada di WA, ya? Arsip pembahasannya. Nah, di WA. Nanti salin di screenshot.